Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Kunci jawaban pada halaman 64, 65, 70, dan 71 Pada tema 2, kelas 5 Baik, langsung saja kita akan Jawab di halaman 64 Jawablah pertanyaan-pertanyaan Berikut berdasarkan bacaan Kerja bakti Pertanyaan pertama Kapan kerja bakti dilakukan? Pada saat waktu luang, seperti hari Sabtu atau Minggu. Pertanyaan kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Jawabannya, biasa dilakukan di seluruh Indonesia seperti pedesaan ataupun perkampungan. Pertanyaan ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Alat mempererat tali silaturahmi yaitu gotong royong. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Masyarakat sekitar. Pertanyaan kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Biasanya, mereka melakukan kerja bakti bersama dengan cara bergontong royong dan bekerja sama. Pertanyaan keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Kita harus menerimanya dan menyelesaikan masalah secepatnya. Pertanyaan ketujuh, mengapa warga menyediakan dua macam tempat sampah? supaya masyarakat sekitar tidak membuang sampah sembarangan karena itu mengakibatkan banjir. Baik, sekarang kita jawab di Ayo Renungkan. Apakah kamu pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Sikap-sikap apa yang ada pada kegiatan kerja bakti? Jawabannya, pernah. Kerja bakti membersihkan saluran air parit dengan warga lingkungan sekitar. Kedua, sikap yang mencerminkan solidaritas, kebersamaan, dan kerjasama adalah Sikap yang terpuji yang harus dilestarikan Berikutnya di halaman 71 kita akan isi Anggota keluarga hak dan kewajiban, kewajiban serta tanggung jawab Hak seorang ayah adalah mendapat perlaku yang baik dari anak dan istrinya Kemudian kewajibannya adalah memberi nafkah untuk keluarga menjadi kepala rumah tangga Mendidik anak-anak memberikan nafkah Ibu menerima perlakuan yang baik dari suami menerima nafkah lahir batin Kewajibannya adalah mengurus rumah tangga, mengurus anak, mendidik anak. Tanggung jawabnya, mendidik anak-anak ke jalan yang baik. Kakak, menerima kasih sayang dari orang tua dan adik, berbakti kepada orang tua, menjaga adik, belajar sungguh-sungguh, menjaga kehormatan keluarga, membimbing adiknya. Adik, menerima kasih sayang dari orang tua dan kakak, belajar membantu orang tua menghormati kakak, menjaga kehormatan keluarga, Nah, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.